Amerika bisa dibilang sebagai salah satu negara penghasil film terbaik di dunia. Salah satu tema film asal Amerika yang jadi favorit banyak orang adalah film yang bergenre zombie atau wabah penyakit mematikan. Namun belakangan Korea Selatan yang sudah menjadi favorit banyak masyarakat di setiap negara mulai memproduksi drama dan film bertema zombie. Bahkan bisa dibilang setiap drama dan film bertema zombie dari Korea Selatan selalu menjadi nomor satu dan selalu trending di setiap negara di dunia. Berikut adalah beberapa drama dan film dari Korea Selatan yang bertema zombie dan sukses trending di banyak negara. 1. Kingdom Berbeda dari film dan drama bertema zombie lainnya, drama berjudul Kingdom mengambil latar zaman dulu, tepatnya pada abad pertengahan saat dinasti joseon berkuasa di korea selatan tak hanya memperlihatkan serangan para zombie drama ini juga menyuguhkan konflik politik di keluarga kerajaan yang cukup pelik dan menarik cerita bermula saat perebutan tahta kerajaan setelah raja joseon meninggal dunia tak ingin tahta jatuh pada anak pertama Selir raja memutuskan membangkitkan raja dengan ramuan terlarang agar raja tetap hidup hingga anaknya lahir, sehingga tahta dapat jatuh ke anaknya. Awalnya, rencana tersebut terlihat berjalan lancar, tapi sayangnya tak lama kemudian ramuan terlarang yang dapat membangkitkan mayat tersebut membawa bencana hingga seluruh penjuru negeri. Berawal dari satu gigitan, wabah mayat hidup yang haus darah itu menyebar secara cepat. 2. All of Us Are Dead All of Us Are Dead adalah drama bertema zombie yang diadaptasi dari webtoon. Serial drama yang tayang di Netflix ini baru saja rilis pada tanggal 28 Januari lalu dan langsung menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Drama ini bercerita mengenai para siswa SMA yang terjebak di sekolah dan terpaksa melawan serangan zombie demi bertahan hidup. Wabah zombie tersebut berawal dari seorang siswi yang tergigit seekor tikus yang terinfeksi virus. Dari satu gigitan ke gigitan lainnya, dengan cepat hampir seluruh penghuni sekolah berubah menjadi zombie yang siap menerkam siapapun di depannya. Meskipun sebenarnya wabah zombie menyebar ke seluruh kota, namun fokus cerita dari drama ini adalah di sekolah tempat para siswa bertahan hidup dari serangan zombie. 3. Dark Hall Tak hanya menyajikan kengerian dari zombie, drama berjudul Dark Hall juga menyuguhkan kisah misteri penuh teka-teki. Drama yang tayang tahun lalu ini tidak akan berhenti membuatmu memutar otak dan bertanya-tanya mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Bercerita mengenai Lee Huasan, detektif kepolisian yang mendapatkan panggilan telepon misterius dari seorang wanita yang mengaku telah membunuh suaminya. Menanggapi telepon tersebut, Li Huasan segera pergi ke kota Muji guna menyelidiki kasus tersebut. Namun, ia menemukan hal aneh, di sana ia bertemu dengan sekelompok manusia yang telah berubah menjadi monster. Kemudian, ia segera menyelamatkan orang-orang yang masih selamat sambil mencari tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi. 4. Ser Serg yang tayang pada 2020 juga merupakan salah satu drama bertema zombie yang sangat menarik dan wajib untuk ditonton. Drama yang disutradarai oleh Lim wong dan new Hyun Wo ini juga dibintangi oleh artis kenamaan Korea Selatan, seperti Jang Dong Hyun dan Crystal Jung. Drama ini mengisahkan tentang perjuangan para tentara di zona demiliterisasi antara Korea Selatan dan Korea Utara melawan monster misterius berwujud manusia. Bakwabah, sosok tersebut bisa menginfeksi manusia lain dan mengubahnya menjadi monster. 5. Happiness Meski judulnya happiness, drama ini tak menyuguhkan kisah penuh kebahagiaan. Sedikit menipu penggemar dari judul, drama yang tayang pada November tahun 2021 ini adalah drama bertema zombie menegangkan. Drama yang disutradarai oleh An Gil Ho ini bercerita tentang apartemen yang terpaksa diisolasi dari dunia luar karena penghuninya terinfeksi penyakit mematikan. Penyakit tersebut menular dan membuat siapapun yang terinfeksi menjadi gila dan menyerang manusia lain. Meski tinggal di apartemen yang nyaman, para penghuni tidak bisa lagi merasa bahagia dan mereka kini harus berjuang demi bertahan hidup. 6. Zombie Detektif jika biasanya film atau drama bertema zombie identik dengan ketegangan dan jumpscare yang tiada henti, dalam drama zombie detektif malah disuguhkan banyak adegan lucu. Tak hanya itu, drama berjumlah 12 episode ini juga mengusung konsep zombie menjadi karakter utamanya. Zombie detektif bercerita tentang Kim Mo Yang yang secara misterius berubah menjadi zombie. Setelah menjauh dari kehidupan sosial, Mo Yang memberanikan dirinya untuk terbuka dengan dunia luar. Moyang mulai mendirikan kantor detektif swasta yang menyelidiki banyak kasus. Salah satu alasannya menjadi detektif adalah untuk mencari tahu bagaimana ia bisa berubah menjadi zombie. Itu dia enam drama dan film dari Korea Selatan yang memiliki tema zombie. Serial bertema zombie asal Korea Selatan juga tak kalah seru dari drama barat. Jadi, gak ada salahnya bagi kamu penggemar zombie apokalips untuk menyaksikan salah satu atau semua drama tersebut.